Kita pagi siang itu, cara ya, sumber kita juga sudah tadi sudah membuka acara ini, baiklah. Cara sumber kita sebelum kita buka, sebelum kita buka, terlebih dahulu kan siang ini sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam Selamat siang Bapak-Ibu semuanya Selamat pagi Mr. Repto Halo Selamat pagi Miss, uh, Miss Zu. Selamat pagi yeah. Miss Lu. Selamat pagi, ya. Selamat pagi. Ya. Terima kasih uh, Bawa Bapak-Ibu Ini Bapak-Ibu Partisipan kita Atau peserta webinar kita uh, um, dari berbagai daerah ya. Salam kenal, saya Ain Zainul Uma atau biasa dipanggil Misu dari Berbe Belajar IT. Eh kali ini kita akan mengadakan webinar tentang Python, program Python for Data Science. Ya. Kali ini, halo Mister Reto. Halo Miss Ain, selamat pagi. Misu, ya. Halo. Ya, halo. Eh kita adalah Mr. Retno Mukti Wibowo, -com, Sarjana Komputer, juga Master of Engineering. Selain eh uh, beliau adalah Data Science and IT trainer beliau merupakan founder dari belajar berbagi ID uh, yang sekarang memfasilitasi kita. Dalam acara webinar kali ini, ya, Bapak Ibu, untuk uh, acara kita kali ini nanti kita akan belajar uh, program Python dari basic, ya, dari basic. Kemudian uh, apa sih Python itu? Kemudian ada case study dan example dari Python yang digunakan untuk data-data riset atau data science, ya, untuk mempersingkat waktu. Bapak Ibu semua sudah siap ya untuk memulai webinar kita kali ini. Iya, kepada Mr. Reto, time is yours, ya. Oke, okay. thank you so much, Miss Ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, tadi ada yang terlewat ya. Kita berdoa dulu ya, Bapak Ibu. Kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing berdoakan saya pandu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Miss Aie. Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kisah kita bisa bertemu atau berjumpa kembali ya Bapak-Ibu. Kita akan belajar Python. Dan insya Allah belajar Python ini tidak akan ada, uh, tidak hanya hari ini ya Bapak-Ibu. Jadi nanti tahun depan ya. Besok itu sudah tahun depan ya ternyata. Tahun depan, ya ini tanggal 1. Tak terasa kita berganti tahun ya. Besok tahun depan sudah berganti tahun. Dan insya Allah di tahun depan kita akan ada banyak pelatihan uh, IT ya. Salah satunya Python untuk data science ini. Dan webinar kali ini webinar akan ada banyak yang free juga. Jadi mohon dilanjutkan, Bapak Ibu bagi yang ingin benar-benar uh, belajar atau kita belajar bersama ya. Uh, bukan berarti saya lebih banyak tahu atau saya lebih pintar tidak. Tadi saya uh, tapi di sini alhamdulillah saya uh, akan uh, sharing sedikit uh, tentang bagaimana data science di Python dan juga tentang beberapa ini ya, example atau contoh-contohnya. Selamat. Uh, sebelum kita mulai, Bapak-Ibu, tadi sudah ada yang salam-salam ya. Bapak-Ibu ada sudah dari mana ya? Apakah dari Indonesia saja? Atau ada yang dari luar kota, atau dari luar provinsi, dari Jawa, ataupun dari luar uh, Indonesia? Barangkali ada yang di di ini ya, Bapak-Ibu. Ada yang di luar Indonesia, ada yang di negara lain, atau yang di mana gitu. Boleh? Ketik ya salam-salam dulu bapak ibu di meeting chat juga. Sebelum kita mulai nanti kalau saya terlalu cepat bapak ibu boleh ini ya, boleh bilang, boleh Ibu sampaikan. Kemudian bapak ibu nanti boleh saya izinkan kami izinkan untuk bertanya di akhir sesi ataupun bapak ibu boleh mengetiknya melalui kolom chat. Masya Allah ada yang dari ini ya, tadi saya sekilas ada dari Muncen ya. Ada Mas Ega dari Munchen, Jermani. Terima kasih ada yang dari Jogja. Hijrah Saputra, ada yang dari Mekah. Mas Abdullah Aziz juga, Masya Allah. Dari Mekah loh, Bapak Ibu. Nanti boleh nih ya. E, dari Mekah, Masya Allah. Kemudian ada dari Khozaimi, dari Madura. Ada dari Bandung. Masal dari Purwokerto. Ada Bu Fida. Ada Pak Bambang Susanto. Ada Pak Agung Sutanto. Ini kembar ya, Esu Susanto, satunya Sutanto ya, mohon maaf. Saya kira kembar. Kemudian ada dari Kabupaten Kediri ini tetangga saya, saya sebelumnya tinggal di Tulungagung. Kemudian ini ada dari Badar Lampung, Bukarnila, ada dari Kalimantan Selatan, Depok, Semarang, Pak Hamimu, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa ya Bapak Ibu. Dari Jakarta ya, tak lupa ya dari Ibu Kota ya. Terima kasih, kita akan segera mulai acara hari ini atau kita uh, paparkan uh, terkait data science. Nanti ada pengenalan tentang data science juga. Baik, kita izinkan saya untuk sharing atau share screen. Saya cek dulu. Sebelum kita mulai, saya akan uh, tanya dulu ke Bapak Ibu ya. Uh, bo boleh nanti dipilih ya. Saya akan, kemarin sudah sempat saya sampaikan dalam grup bahwasanya yang paling banyak diminati atau yang paling Bapak-Ibu butuhkan salah satunya adalah tentang data science. Kami bikin polling ya di grup baru urutan kedua atau ketiga ada tentang machine learning, kemudian ada teknologi lainnya. Sebelum kita mulai, saya ingin tanya-tanya Bapak-Ibu, apakah sebelumnya sudah pernah menggunakan Python atau pemrograman Python? Halo? Boleh ketik ya di kolom chat dengan iya, sudah atau belum. Gitu. Ada yang sudah ya? Ada yang belum? Sudah, sudah, sudah. Ada yang belum? Sudah memulai? Masalah sudah mau memulai ya? Ada yang belum? Oke. Okay. Banyak yang belum juga ya? Sudah baru belajar. Oke, okay. kita belajar nanti pelan-pelan ya Bapak-Ibu. Belum. Karena banyak sekali ya manfaat untuk Python ini ya Bapak-Ibu. Untuk Bapak-Ibu nantinya untuk riset bagi yang Bapak-Ibu bergelut di bidang pendidikan, ataupun di bidang penelitian, Bapak-Ibu bisa menggunakan Python ini untuk riset. Tidaknya itu ya, untuk industri juga bisa. Belum ya, Bapak-Ibu, Bapak Abdul Rahman juga belum. Terus untuk client server, ini udah ada yang sampai client server nih, Masya Allah nih. iya Untuk hari ini, kita masih pengenalan ya, basic sekali ya. Karena sesuai judulnya, Takutnya nanti Bapak-Ibu ingin yang langsung macam-macam nih kita bikin create product atau langsung macam-macam ke data science yang bagian analisis atau yang bagian akhir. Karena eh, hari ini eh, nantinya akan kami share atau kami eh, bagikan tentang bagaimana data science juga. Yang secara lebih mendetail atau lebih dalam ya ataupun in indip. Tetapi kebanyakan memang dari Bapak-Ibu ternyata masih banyak yang belum tahu. ya Ini masih banyak yang belum tahu. Walaupun beberapa sudah banyak yang tahu, masya Allah, luar biasa semangatnya hari ini. Oke, kita akan langsung mulai hari ini ya, Bapak Ibu. Kemudian, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, biasanya bagi yang sudah menggunakan Python, biasanya lebih banyak di Jupiter atau di saya ketikkan Jupiter atau Google Colab ya? Google Colab atau Google Colaborator. Bapak-Ibu biasanya sudah menggunakan menggunakannya, Python di Jupiter. Oh, ini pakai VS Code. Ada yang di Colab, ada yang Jupiter. Masya Allah, udah banyak ini ya, ada yang Colab Jupiter. Ada yang pakai picam boleh ya picam juga. Berarti ini banyak ya, baru belajar di Colab. Oke, ada yang di Raspi ya. Bisa ya, banyak sekali ya Bapak-Ibu. Boleh ya, terserah nanti mau pakai skripnya. Python ya, mau di ada yang di Spider, ada di Miniconda, boleh masalah terserah senyamannya bapak ibu. Bagaimana bapak ibu nantinya bisa lebih uh, mengeksplor pemrograman ini ya. Ada yang di Notepad++ boleh ya. Takutnya uh, di sini nanti saya akan menjelaskan melalui dua dua uh, ID Integrated uh, Development Environment atau semacam. Uh, Software yang nanti, yang Bapak-Ibu yang sering gunakan. Atau yang berinteraksi langsung, yang top 2 atau top 3-nya yang sering banyak dipakai oleh end user atau pengguna ya. Ada Google Collab, Google Jupiter, ya. Memang ada top 3-nya, ada VS Code ya. Terima kasih ada peserta yang uh, menyampaikan. Pak Ega Rudi Graha Ini sebenarnya sudah advance nih ya, Pak Ega <laughs> Nanti boleh sharing-sharing juga, Bapak-Ibu. Oke, kita akan coba langsung mulai ya. Oh ya, siap siap. Bagi yang newbie ini karena topiknya memang untuk newbie ya hari ini. Kita nggak akan langsung loncat ya Bapak Ibu ke model eh, analisis data, kemudian klasifikasi, clustering tidak karena hari ini masih awal sekali. Takutnya Bapak Ibu nanti ini bingung juga. Memang kami fasilitasi untuk Bapak Ibu yang baru belajar. Tapi tenang, tahun depan ya, tahun depan bukan masih la, bukan lama ya. Tahun depan besok besok atau Januari kita akan tawarkan banyak yang selain um, ada kelas yang berbayar, ada kelas yang free, termasuk seperti hari ini. Di mana yang free juga kita tidak akan, uh, kita tidak akan, apa namanya, tidak pelit ilmu, kita juga akan sampaikan uh, banyak hal terkait data science, bukan data science ya, Python sekarang bisa masuk ke berbagai ranah pemrograman data science, deep learning, machine learning, kemudian computer vision, yang dimana di mana um, di bulan ini, di minggu lalu, kita juga sudah mengenalkan tentang komputer Vision dan Machine Learning juga. Di mana Bapak-Ibu juga sudah mulai belajar. Baik, tanpa panjang lebar, izinkan saya untuk sharing atau share screen. Bagi Bapak-Ibu eh, yang kesulitan untuk melihat, tolong eh, disampaikan ya. Apakah layar saya sudah bisa terlihat? Ini langsung-langsung thank you ya. sebentar. Bapak-Ibu bisa melihat bisa, bisa Pak, oh, oke bisa, bisa lihat. Bisa, bisa. bisa. bisa, bisa Udah, ya, di kolom chat dulu, bisa terlihat apakah Ayo, ini. Baik, terima kasih. Kita akan share screen dulu, bisa ya. Terima kasih. Takutnya ada kendala di share screen saya atau di uh, troubleshooting di komputer Bapak-Ibu. Karena setiap komputer beda-beda ya. Soalnya kapan hari juga laptop saya mengalami kendala troubleshooting. Kemudian saya coba trouble troubleshooting tadi. Baik, kita akan mulai dalam sesi kali ini. Kita akan introduction Python for Data Science ya Bapak-Ibu. Oke, hari ini today uh, agenda dari introduction, terus Python for Data Science, advantage, example juga ya. Terus ini ya Bapak-Ibu, uh, Bapak-Ibu mungkin uh, dalam kesehariannya, Bapak-Ibu nih lebih dari saya istilahnya sudah sering nih bergelut tadi ada yang sudah main dengan client server kemudian ada yang sudah menggunakan dalam bidang case atau studi kasus yang beda yang lebih interaktif lebih dinamis ini ada beberapa pengertian data science dari yang sudah dirangkum dari European uh, Commission ataupun dari European Union European Union Commission di mana di sini ada banyak hal ya yang pertama adalah terkait uh, data as product jadi data adalah produk tadi ini adalah dari Orly Media, kemudian ada terkait dari New Method for Making Sense of Data. Kemudian dari New Method for Making Sense of Data, ini dia menawarkan dua hal. ya, Bukan menawarkan dua hal, diambil dua sampel. Yang pertama dari ROS, kemudian dari New York University. Yang pertama adalah data science itu adalah representatif dari bisnis dan juga IT strategi. Kemudian dari New York University atau NYU, NYU University dia adalah dia mampu menginvolves, mempengaruhi atau melakukan suatu hal yang selain mempengaruhi bisa memberikan membantu memberikan keputusan ya Bapak Ibu, termasuk bagaimana menganalisa data yang begitu banyak massive amount of data dan kemudian mengekstrak dari pengetahuan pengetahuannya tadi pengetahuan pengetahuan tadi contohnya nih Bapak Ibu punya data yang besar sekali. Datanya adalah lebih dari 10.000 data. Data Bapak Ibu ternyata adalah 100.000. Tetapi data yang 100.000 tadi tidak bisa langsung Bapak Ibu olah atau Bapak Ibu gunakan. Kenapa? Kenapa tidak bisa Bapak Ibu gunakan? karena data tadi masih mentah. Misalnya Bapak Ibu dapat nih dataset atau data uh, set atau data yang benar-benar masih mentah. Jadi Bapak Ibu harus melakukan tahapan uh, tahapan data science tadi ini, atau tahapan untuk e, penggunaan data yang secara tepat, metodologinya. Seperti Bapak-Ibu harus preprocessing dulu, cleaning, pembersihan, sebelum melakukan ke-processing data tadi, atau melakukan analisa dan sejenisnya. Karena apa? Agar data yang tadi bisa diolah, Bapak-Ibu. Tidak e, hanya be, langsung dari data mentah, tiba-tiba langsung diproses. Tidak, karena ada proses seperti cleaning data tadi cleaning data seperti apa saja Mas banyak hal ya seperti Bapak Ibu membuang hal yang tidak perlu. Contohnya hal yang tidak perlu apa seperti redundansi atau duplikasi data. Redundansi data, duplikasi data di mana ini sangat eh, sangat tidak diharapkan karena data ini eh, rangkap sekali di mana ketika kita hanya perlu satu data, di mana data ini nanti bisa kita panggil nih di beberapa case dan ternyata di dalam satu data ini tadi itu banyak sekali penumpukan penumpukan yang sama sekali yang bikin uh, sistem secara menjadi berat, sistem menjadi berat, kemudian juga prosesnya menjadi lama dan kita tidak tahu nih bagaimana cara ininya, makanya salah satunya adalah bapak ibu meng mengurangi redundansi atau menghilangkan duplikasi data tadi. Yang pertama tadi, kemudian bapak ibu bisa menghapus nih data-data yang istilahnya uh, var uh, jenisnya dari tipe datanya tidak jelas nih atau yang datanya kosong, karena ketika data kosong itu tidak bisa diolah. Misalnya Bapak-Ibu ingin mengambil data matematika untuk melakukan suatu prosesi machine learning, Bapak-Ibu ternyata data matematikanya itu kosong. Harusnya nih ada dari 10 data. 10 datanya ada angka, misalnya di 10 data itu ada angka sebuah, ada angka ya, angka-angka. Ternyata ada satu nih, ada satu di satu data atau dua data yang datanya kosong otomatis bapak ibu tidak bisa memprosesing. Bisa, tapi nanti hasilnya dia tidak akan bisa menghasilkan yang data yang optimal atau melakukan suatu hal yang istilahnya tidak bisa sesuai yang bapak ibu harapkan. Jadi processing, pre-processing seperti cleansing, data, cleansing atau cleaning data sangat diperlukan itu yang tadi ya dari Ross dan kemudian New York University kemudian ini dari new Can of data ada dua ya dari Wikipedia ini Wikipedia ini bisa diubah-ubah dari discovery and data mining biasanya disebut juga jadi data sen ini juga merupakan continue continuation atau dari keberlangsungan atau keberlanjutan dari Uh, field data dari data mining dan juga predictive analytic. jadi untuk memprediksi juga seperti real time uh, real, uh, bukan sorry mono, time series time series data, kemudian juga Bapak Ibu sering menggunakan metode lain seperti uh, time series analysis atau melakukan regresi juga juga bisa atau menggunakan arima atau metode lainnya yang gimana Bapak Ibu nanti bisa membantu untuk riset atau uh, hal yang Bapak Ibu inginkan Terus, kemudian untuk interdisciplinary itu ada dari yang pertama adalah mode, kemudian dari Berkeley School of Information. Kita ambilnya dari beberapa case yang benar-benar roda -benar kuat, ya Bapak Ibu. Oke, kita geser dulu, ya. Kita geser dulu ini seperti pengertian aja. Oke, kemudian apa saja yang Bapak Ibu perlukan? Ini ya yang Bapak Ibu perlukan di sini untuk Bapak Ibu ingin terjuni sebagai data scientist ataupun sebagai yang bergelut di data analitik atau sebagai sebagai macam-macam ya di bidang atau, atau yang bergelut di bidang machine learning, deep learning hal yang di bapak ibu perlukan yang pertama adalah computer science ya hacking skill hacking skill yang sorry yang pertama adalah math and stats atau matematika dan statistik jadi matematika statistik ini bapak ibu juga harus uh, terus belajar ya bagaimana Bagaimana ilmu ini digunakan untuk mendukung dari penggunaan data science seperti statistika juga seperti peluang kemudian penggunaan statistika banyak sekali ya macam-macam kuantitatif -macam. analisis tadi kemudian hacking skill contohnya bagaimana bapak ibu menghack sesuatu dari proses ini diperlukannya di part dari komputer science terus kemudian substansi subtansi jadi pengalaman di bidang substansi ini ada tradisional riset juga masih diperlukan ya tradisional riset itu yang bagaimana mas yang sebelumnya masih menggunakan data yang dari observasi atau data yang yang memang sebelumnya bapak ibu lakukan dari interview itu juga boleh untuk membantu menunjang dimana data interview nanti bapak ibu convert nih jadi data data set jadi diolah dulu jadi bapak ibu jadiin ke sub dari dataset yang nantinya Bapak-Ibu gunakan untuk risetnya Bapak-Ibu. Oke, okay, kita next ya. Oke, okay, ada yang bertanya juga. Nanti kita bahas ya yang bertanya. Kita next dulu. Oke, okay, jadi ini adalah hal yang benar-benar, ini untuk yang data scientist ya, kalau yang ini adalah untuk data science. Dari mana saya ambilnya? Dari True Conway. Kemudian ini untuk core data scientist, itu ada tiga hal. Yang pertama adalah data management. Bapak-Ibu harus paham nih tentang data. Paham data itu seperti apa? Mas. Datanya berawal dari mana? Apakah data primer atau sekunder ataupun data ini benar-benar data yang uh, solid atau data yang benar-benar uh, jelas dari mana? Misalnya Ibu Bapak-Ibu ngambil nih dari GitHub, dari Kaggle, atau dari uh, Resort-resort yang benar-benar jelas, dan data ini bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau di Indonesia mana ya, Mas? Bisa saya pakai ada di Open Data Government. Bisa Open Gov. Data Government, saya juga pernah proses data dari Election Voter atau uh, pemilihan langsung. Saya biasanya uh, coba dulu itu di, dari Surabaya, dari kota-kota Jakarta. Jadi, saya processing nih, kenapa kandidat ini bisa terpilih. Oh, ternyata selain kuat di base-nya atau di lokasi ini dia ternyata punya banyak faktor hal lah ini bisa jadi pertimbangan nih kenapa karena dua tahun lagi dua tahun lagi ya tahun depan tahun depan lagi kita melaksanakan uh, pilkada ya secara besar besaran ya termasuk pemilihan presiden yang baru ya jadi itu kenapa itu sangat perlu bapak ibu jadi sebagai data dasar atau landasan kenapa kandidat ataupun uh, incumbent ataupun misalnya dua kandidat nih kandidat pertama dua kenapa kandidat yang kedua ini kok gagal ya di daerah B kenapa yang kandidasi ini kok si yang pertama kok kuat banget ya si C ternyata ada faktor kedekatan misalnya setelah kita olah nih datanya uh, ternyata faktor kedekatan ternyata beliau lahirnya memang di sekitaran situ atau memang uh, campaign atau seperti komponen, komunikasi massa, kepada masyarakat, ternyata memang sudah kuat dari awalnya. Ternyata, oke, itu yang understand data. Ya, termasuk dari data dari mana diambil, Bapak Ibu tahu nih, data secara jelas juga. Kemudian, analitik data tahu bagaimana cara melakukan proses analitik seperti tadi. Ya, analitik ini udah ke penggunaan, penggunaan pythonnya sendiri ya, untuk melakukan analisis seperti prediktif prediktif analisis tadi memprediksi mana sih yang kecenderungan disukai pasar. Misalnya saya ada tiga produk nih, produk A, B, C. Kenapa produk B ini lebih disukai pasar? Ternyata dia mereknya mereknya kuat sekali, mereknya, brandnya kuat sekali. Ternyata ke, kemudian urutan kedua ada produk C. Produk C ini disukai pasar karena apa? Harganya ternyata murah dan sangat mudah dijangkau. Seperti yang saat ini lagi rame. Bapak Ibu, ada tahu yang saat ini lagi rame? Mixue, mixue cengbing, ada yang tahu? Halo Bapak Ibu, halo minuman, minuman, tahu. minuman apa ya? Uh, mohon maaf, minuman Minum, apa? es krim oke. Ini juga bisa dilakukan riset, ya. Riset, ya, Bapak Ibu, kenapa mixue cengbing ini bisa menjadi salah satu? Uh, suatu hal yang besar dari suatu hal yang kecil tiba-tiba besar dan tiba-tiba meledak nih kita nggak tahu apa-apa ternyata mix suweceng ini e, besar kenapa salah satunya adalah ternyata dia selain harganya yang memang tidak mahal murah rasanya memang enak tapi belum tahu ya apakah ini halal atau tidak ini saya saya juga belum pernah mencoba tapi saya lihat nih testimoni beberapa orang yang sudah merasakan e, mix suweceng itu juga bisa nih datanya diambil dari Interview orang, tapi Bapak Ibu juga uh, cukup kesulitan karena kan Bapak Ibu harus melakukan pengambilan data atau kemudian dari uh, narasumbernya atau inter, uh, yang mau diinterview adalah orang yang sudah mencoba Mixway Cengbing tadi. Ya, ini salah satu yang sekarang masih uh, menunggu proses. Ya, menunggu proses dari MUI, apakah ini halal atau uh, belum halal? Jadi, halal atau belum halal? Ya, jadi masih menunggu proses. Nah, ini salah satu market yang besar. Apakah kita tidak bisa, Mas, menciptakan brand besar atau seperti Mixway Cheng Bing tadi? Di Indonesia namanya mixue, Kalau di Cina, itu ketika saya tinggal adalah namanya Mixway Cheng Bing. Memang harganya murah dan Masya Allah enak. Tapi saya belum pernah mencoba. Karena saya takut ini halal atau tidak ya tadi. Kita tunggu ya di M M MUI juga. Majelis Ulama Indonesia. Apakah nanti hasilnya gimana? Kalau memang dia memang benar halal dan Ekspansinya luar biasa nih. Di daerah-daerah nih, event di daerah saya yang kecil ya, di kota-kota kecil di dekat-dekat Surabaya ya, sidoarjo, di kota lain, di kediri, di kota-kota yang lain itu sudah mulai ekspansinya gila-gilaan ya mixway ini. Padahal, dan dia terkenal dengan tagline-nya bahwasanya sebagai dewa penjajah ruko atau istilahnya yang untuk mencari ruko kosong terus digunakan jadi mixway. Menjamur, terus juga ada banyak meme tadi ya. Ini sangat sangat bagus sekali ya Bapak Ibu misalkan melakukan analisa data yang lagi trend. Kenapa Mas kok harus ngambil yang trend? Ini untuk bisa diterima dari paper Bapak Ibu, diterima oleh uh, reviewer. Jadi reviewer itu suka hal yang lagi uh, what's on happening, apa yang saat ini sedang terjadi. Seperti apa yang sedang terjadi atau yang trennya apa sih market pasarnya. Seperti data science untuk analisis apa. Open data tadi dipakai diolah. Atau big data processing tadi. Di mana untuk apa? Promotion business juga. Ini ya tadi juga fokus on business. Ini nyambung ke mixway sample tadi. Atau dari mixway tadi juga. Oke kita next ya. Tadi ini dari marketing discovery. Jadi ada tiga ya. Matematika, statistik, programming, and database domain knowledge and soft skill, communication and visualization. Mas kok banyak eram ya? Iki. Misalkan Bapak Ibu, kok banyak banget nih? Biaya ini aku belajar pelan-pelan aja ya. Santai aja Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah pernah belajar dari SD sampai SMP Matematika atau melakukan uh, analisa statistik. Statistik ya, ada statistika modeling. Terus kemudian ini tidak harus ya. Seperti kita geser dulu ya, pelan-pelan dulu. Kita geser dulu seperti di... Bayesian, supervised learning, terus unsupervised learning, optimization. Ini Bapak Ibu misalkan, saya belum sampai ini loh, saya masih ke statistical modeling. Boleh nggak Bapak? Jadi uh, masih ongoing aja sambil belajar pelan-pelan boleh. Jadi tidak harus waduh saya harus langsung ini mah semuanya saya harus bisa. Kalau harus bisa monggo malah lebih bagus. Kalau misalnya belum enggak apa-apa. Namanya kita kan juga perlu terus belajar ya. Orang belajar kan uh, Butuh uh, waktu juga ya, Bapak-Ibu. Oke, okay, ini yang dari math and statistics. Kemudian geser sebelah kanan ya, programming and database. Jadi, uh, programming database adalah basic bagaimana Bapak-Ibu tahu programming ya, scripting language atau pengkodingan. Pengcoding, Bapak-Ibu tahu kode-kode itu, oh gimana ya, kalau di Python, print, dalam kurung kasih petik dua terus ditutup juga kalau menjumlahkan gimana ya di Python apakah sama di Python dengan si SAP? apakah sama Python dan juga di Java atau di Visual Studio atau di programming programmingnya lain ternyata oh yang penting basicnya sudah ada itu otomatis sebab ibu bisa pindah-pindah nih di bahasa pemrograman terus kemudian ada statistical computing package ya seperti ER. Python sama R ini adalah dua yang sangat digandrungi sekarang tapi Topnya, lebih banyak disukai adalah Python. Karena lebih mudah dan di Python Bapak-Ibu juga bisa menggunakan R tadi juga. Kemudian seperti ada database ya, SQL, NoSQL. Terus juga MapReduce ini adalah Big Data ya. Bapak-Ibu bisa pakai MapReduce ataupun Hadoop. Ini adalah penggunaan Big Data. Kemudian kita geser sebelah kiri, paling bawah. Ini adalah domain knowledge and soft skill. Jadi bapak ibu juga harus tahu nih tentang bisnis ya. Terus kemudian uh, curious, selalu ingin tahu tentang data ya. Kemudian bapak ibu punya uh, suka analisis nih. Ini biasanya ibu ibu nih, suka analisis sesuatu. Terus juga suka memecahkan sesuatu. Misalkan nih bapak ibu suka bingung nih. Gimana ya pak? Besok masak enaknya masak apa ya? Ternyata bapak ibu sudah ada bahan. Nih. Bapak ibu analisis ternyata. Kita perlu ini nih ya Pak, kemudian seperti ini, itu seperti itu ya Bapak-Ibu. Kemudian komunikasi dan visualisasi, ini visual art, ini hanya membantu ya. Terus kemudian ada uh, flare, di 3js dan tableau. Tableau, kapan hari saya juga pernah ngisi tableau di Universitas Gajah Mada, itu juga ternyata tableau semakin diperlukan, karena kita perlu uh, untuk melakukan suatu visualisasi data yang secara lebih cepat ya. Oke, okay, next dulu. Sebelumnya kita pernah belajar Pak machine learning, perbedaannya apa ya, Mas? Jadi ada banyak hal yang perbedakan. Perbedaan di machine learning dia tuh bagaimana mendevelop new model atau bagaimana melakukan suatu improve mathematical property dari model tadi. Kalau yang di data saya, dia tuh lebih simpel dan lebih ringan. Walaupun dia explore many model, tapi dia bisa melakukan suatu hal yang hybrid dan tidak terlalu sulit. Kalau Bapak Ibu harus menciptakan model baru di uh, di machine learning, Bapak Ibu dari satu hal ke satu hal lain di mesin learning terus kemudian Bapak Ibu lakukan ke deep learning. Itu nanti muncul Bapak Ibu bisa melakukan suatu improve nih. Saya mau improve dikit nih di model atau di uh, metode atau algoritma ini ya saya mau improve dikit pakai mesin learning. Ternyata Bapak Ibu menemukan nih ternyata akurasi atau jika menggunakan confusion metric evaluasinya ternyata peningkatannya signifikan nih dari sebelumnya misalnya 70 ternyata peningkatannya 85 atau 90 otomatis oh ya udah nih keren nih ini bisa nih juga pakai machine learning. Kalau dari saya itu dia pakai modeling yang banyak terus bapak ibu olah. Kemudian untuk bapak ibu lebih paham nih dari properti dari model tadi apakah ini itu bermanfaat untuk kedepannya ke bisnis proses tadi. Terus juga machine learning bisa publish paper di learning juga bisa. Ini hanya sampel ya, ini saya ambil dari Berkeley. Kemudian kita next dulu. Bapak Ibu kenapa pakai data science? Boleh bantu saya, boleh boleh boleh ini ya. Boleh open mic Bapak Ibu salah satu nanti saya pilih atau boleh juga ketik di kolom chat ya. Kenapa alasan Bapak Ibu pakai data science? Setelah tadi juga sudah saya jelaskan cara singkat. Halo, apa bisa mendengar nih Bapak-Ibu? Halo, apa saya bisa, terlalu Pak. cepat? Bisa Pak. Oke, okay. bisa ya? Oke, okay, Bapak-Ibu pakai data science sebenarnya untuk apa sih? Peluang bisnis nih ya, ini ada dari Mas Abdul Aziz. Untuk mengumpulkan interest masyarakat dan melihat peluang bisnis, salah satunya ini boleh juga. Supaya lulus kuliah, pakai data saya supaya untuk lulus kuliah ya, memudahkan kita dalam analisis data masalah ini udah keren-keren nih. Ada yang e, mau ngasih sampling contoh dari risetnya atau apa juga boleh, boleh diketik kolom chat atau boleh open mic juga boleh ya. Mengolah data menjadi informasi. Perkiraan cuaca. Oh perkiraan aja juga bisa. Skripnya sebenarnya gampang diikuti. Oke, benar juga. Lebih memahami cara kerja ML. Uh, ini data science ya sekarang Bapak-Ibu. ML juga bisa, karena Python basicnya ya mirip-mirip sih. Oke, yang lain dari 95 partisipan yang hadir. User-friendly. Jadi menggunakan data science sekarang user-friendly. Bukan karena mau ada purpose atau goal yang ingin dikerjakan, ya karena user-friendly aja. Mengolah data kuesioner juga boleh, bagus nih. Jadi ada riset sama regimen PXD. Oh, EDAS. EDAS ininya ya, untuk submit data ya EDAS. Oke, okay. tadi saya cukup tahu ya Bapak-Ibu, untuk mengekstrak, mengolah, dan menganalisis data secara efisien ini Pak Abdul Rahman ya. Mas Ega Rudigraha mengumpulkan data memberikan dasar prediksi. Oke, okay, kita next dulu ya. Uh, saya punya contoh uh, script, Python, Bapak-Ibu harus nebak. Oke, okay, hasilnya berapa? Satu, dua, tiga. Kita akan buka ya. Oke, okay, saya punya script ini. Hasilnya dari script ini ketika di-running apa ya? I love floral red, I love green, I love blue. Iya, terima kasih. Ini udah langsung bener loh. Ini Pak siapa ya tadi, Pak? Halo. Pak, siapa? Mohon maaf. Hmm. Pak, dimara ya. Ini sebenarnya sudah advance ya. Sudah sering menggunakan Python ya. Oke, benar sekali ya. Wah, jadi nggak seru nih ya. Kita nanti kasih kuis lagi baru ya. Oke, I love red, I love green, I love blue. Jadi karena di sini dia menggunakan for sampai in. Jadi berdasarkan color-nya yang mau ditembak atau di looping atau dilakukan perulangan apa. Di sini ada red, green, Red, green, sama blue. Kemudian dicetak di bawahnya. I love plus color. Kenapa colornya 3, mas? Karena di sini isiannya atau di dalam uh, data color tadi itu berisi tiga warna. Bisa nggak, mas, ditambah jadi uh, kuning? Yellow, bisa. Tinggal dikasih koma, petik satu ya, Bapak-Ibu, yellow. Terus nanti tinggal dipanggil print. I love tetap sama. Nanti dia akan muncul tambahan di sini. I love yellow. Kalau mau nambah lagi juga bisa dikurangi juga bisa Iya array dalam looping seperti ini ya Python dia tidak terlalu berat ya Bapak Ibu ini menggunakan loop terus ini adalah menggunakan list list data list data list itu adalah semacam isian datanya tadi kemudian ini adalah teksnya yang mau dicetak terus di sini adalah elemen of syntax Seperti apa? Oke, okay, kita next ya. Dari sini, Bapak-Ibu, ada yang sudah paham atau belum? Karena ini jadi basic juga ya. Untuk nantinya, Bapak-Ibu. Apa ada yang masih bingung atau kesulitan? Oke, okay, kalau belum, kita lanjut ya. Sebentar, ada satu pesan, kristal clear. Oke. Okay. Oke, okay, kita terus tadi. Ada yang sempat bertanya nih, sebelum nanti ketumpuk paling bawah ya. Jadi, ada yang bertanya terkait kualitatif. Kualitatif ada ya, bisa ya, untuk mengolah data kualitatif juga bisa ya. Kita akan jelaskan untuk ilmu sosial. Oke, ada yang bah jadi prakteknya pakai apa, Pak? Pakai tadi ya, jadi sudah dua disinggung ya, pakai Jupiter Notebook atau Bapak Ibu menggunakan Google Colab bisa. Selain itu, pakai VS Code juga boleh monggo. Rakyatnya pakai itu ya. Terus di sini ini sintaknya ya. Oke, sebelum masuk ke lebih dalam, kita jelasin dulu dari sini kenapa data science begitu penting. Ini yang eh, pertama adalah ada data volume data dulu ya. Jadi jumlahnya berapa? Di sini dari megabyte, giga, tera, eh, yang terakhir pbp. PP terus, kemudian di sini ada eh, dari yang paling kecil, ternyata paling besar ketika menggunakan ini data science atau big data juga ini perlu ya untuk mengolah data tadi. Karena kalau data data kecil aja kita langsungin proses kan bisa, tapi kalau data semakin besar otomatis kan kita butuh otom, model atau otomatis sasi data yang secara lebih cepat. Contoh data veracity tadi, apakah datanya jenis datanya bias? atau noise, ataukah yang berisik. Berisik tadi seperti apa? Terlalu banyak redundansi, bias terlalu banyak redundansi. Noise ini ternyata masih ada gangguan data, misalnya datanya adalah yang dalam bentuk sound, suara, ataupun video. Ternyata noise-nya banyak sekali ya, Mas. Loh, Mas, bisa nggak foto video kok jadi diolah datanya? Bisa. Kapan hari kita sudah tampilkan di Computer Vision, Bapak-Ibu juga sudah ada yang bergabung juga. Kemudian di velocity data, velocitas, Uh, apakah datanya dari tipe datanya? Apakah datanya real time atau yang periodik? Periodik itu berdasarkan periodenya berapa? Apakah berdasarkan kuartal? Satu tahun dia pakai kuartal, kuartal satu sampai kuartal empat, dan di akhir bulan ini kita masuk di kuartal empat atau kuartal terakhir. Kemudian di data vola, volat, volatility, bagaimana dia uh, volatilitas? Jadi fluktuatifnya bagaimana? Dia mengikuti perubahan dari teknologi atau bisnisnya? Apakah bisa secara cepat? Kemudian ini data variety. Apakah menggunakan varietas datanya? Apakah menggunakan tradition business system? Menggunakan IoT, internet of thing, atau menggunakan social network? Oke. Ini tiga manfaat Python tadi ya, Bapak-Ibu. Yang pertama karena sudah lebih banyak digunakan atau populer ya. Ya, bapak ibu bisa ini ya. Ketika kita lihat nih di grafik di sebelah kanan dari tahun ke tahun dia peningkatannya paling tinggi di sampai di 2018 dan di sekarang di 2020 ini semakin tinggi juga. Selain Python ada R ya yang menyusul juga. Untuk yang di 2018 R masih uh, stabil tapi ini mulai naik. Termasuk JavaScript juga lumayan ya bapak ibu sama Java. Dulu 2010 2012 ketika saya kuliah S1, Java programming itu adalah salah satu yang harus dipelajari juga ya. Kita belajar bahasa Jawa. ya, bahasa Java. Oke. Okay. Manfaatnya apa? Ini ya, Mas. Jadi komunitasnya besar, library-nya juga banyak dan mudah di maintenance. Terus kemudian ada banyak online guidance atau petunjuk online-nya banyak sekali di Stack Overflow, di website-website yang lain. Terus kemudian mudah digunakan dan mudah untuk di-share. Contoh tadi ya, kita print hello world ini kurang tutup ya. Ini ada tutupnya dalam kurung tutup kurung buka. Terus kemudian kalau di ini pakai C, dia harus pakai gini dulu. Di C dia harus include iostream, void main untuk manggil untuk memanggil atau nyetak hello world jadi harus 1 2 3 4 5. Atau kalau yang mau yang panjang ada tiga, tiga scripting atau tiga, tiga, code, code, tiga code atau script. dimana kalau yang di Python cukup satu. Oke, sekarang kita belajar ke data science workflow. ya Sebelum Bapak-Ibu masuk lebih dalam. Yang pertama adalah get data. Yang kedua adalah clean data. Yang ketiga adalah modeling dan analisis. Yang terakhir adalah evaluasi dan present untuk menampilkan atau publish ini ya. Ini ada banyak sekali untuk get data ada pakai beautiful soap, MySQL client, API client, pakai Twitter S3 atau pakai yang lain juga bisa. Atau kalau udah data yang sudah ada di Kaggle juga ada contohnya ya. Terus kemudian clean data ada pakai PANDA, geopandas, rasterio. Ini yang terbaru-terbaru saya tampilkan biar Bapak Ibu lebih mudah. Pandai nanti Bapak-Ibu bisa plug-in ya. Plug-in ditambahkan, plug-in di, uh, plug di Python-nya. Terus kemudian untuk modeling sama analisis, NAMPI, Numerical Python, SciPy, p StatModal, SCI-Kitlan. NAMPI untuk uh, mathematical, Numerical Python. Numpy adalah Numerical Python. Kemudian SciPy juga mirip. Terus nanti ada uh, Matplotlib, Jupyter Notebook. Matplotlib seperti untuk uh, plotting atau grafik juga. Terus ada lagi Seaborn. Seaborn juga belum nih di sini. Oke, ini seperti ini ya, Bapak Ibu. Dari ambil data, clean data, modeling dan analisis, terus kemudian evaluasi dan present atau menampilkan. Oke, ini contohnya ya yang Bapak Ibu gunakan. Ini kita coba dulu ya. Oke, ini udah masuk ke variabel dan tipe data. Oke, sebelum masuk ke variabel tipe data, tadi sudah ada yang share. Bapak Ibu boleh boleh nih ya, boleh masuk ke Google Colab ataupun di Python. Eh uh, Jupyter Notebook pakai Python. Boleh ke sini ya. Boleh ke colab.research.google.com. Oke, sambil kita mau jelasin dulu. Boleh diinstal dulu ya. Tadi ada ada yang belum ya? Boleh pakai Google Colab. Boleh juga pakai Jupiter Notebook. Saya pakai dua Jupiter Notebook ataupun Google collab. Oke, sebentar, saya share screen ya. Saya share screen semuanya biar Bapak Ibu bisa kelihatan secara menyeluruh, ya. Oke, ini adalah kita menggunakan Jupiter Notebook, pakai anaconda navigator. Kalau Bapak Ibu belum menginstal anaconda, jangan khawatir. Bapak Ibu tinggal mengklik ini ya. Google Collab, boleh, pakai Google Colab juga boleh ya. Oke, saya saya bukain dulu. Oke. Di sini ketika Bapak Ibu buka Google Colab, yang pertama dia akan muncul nih. Apakah Bapak Ibu sudah pernah ada file, atau Bapak Ibu ingin membuat notebook secara baru. Kalau buat baru, pilih notebook baru ya, maka dia akan menampilkan. Kalau saya terlalu eh, cepat, Bapak Ibu sampaikan ya. Halo, Bapak Ibu bisa mendengar suara oke, Pak? Silahkan bisa, bisa oke, ya? oke. oke, kita lanjut ya. Yang Google Colab ini Bapak Ibu tidak harus menginstalnya. Oke. Tadi, kalau di uh, C++, bapak ibu perlu semacam tiga skrip atau tiga code yang panjang. Kalau di Python cukup print, terus petik dua. Contohnya nih, Hello World atau jangan Hello World sudah terlalu sering. Ini ya, belajar tahun di, belajar Python di akhir tahun 2022. Oke, okay. kita tunggu. Karena <laughs> karena di tempat saya buka banyak hal ya. Python, notebook, terus juga di ininya. Makanya agak lama. Kalau yang sudah terinstall, Anaconda juga boleh ya. Kalau Anaconda downloadnya di mana? Oh ini, ini yang sudah dulu. Maka dia akan tampil seperti ini ya, tampilan hasilnya. Belajar Python di akhir tahun 2022. Ini yang menggunakan Google Research Collab ya, atau Google Collaborator. Kalau yang di Anaconda gimana, Mas? Bapak-Ibu bisa download di sini. Saya akan bantu copy paste dulu. Oke, Bapak-Ibu bisa milih ya. Di sini ada Anaconda Distribution. Bapak-Ibu bisa milih pakai Windows atau bukan. Oke, kita ini dulu. Oke, ini yang menggunakan Anaconda. Kenapa kok pakai Anaconda atau Jupiter Notebook Mas? Karena uh, lebih stabil dan Bapak Ibu tidak perlu uh, install uh, Bapak Ibu ketika sudah nginstal plugin otomatis dia akan jalankan musik. Kalau di uh, Google Colab misalkan nih, misal kita pindah laptop, otomatis kita harus pasang baru lagi. Contohnya kita harus pasang uh, Panda baru lagi, harus pasang Nampi, harus pasang sedikit Itu contohnya. Oke, terus kita geser dulu ya. Kita pelan-pelan dulu. Kita belajar tipe data dulu lah. Oke, kita di sini dulu aja. Sekarang, kalau yang mau agak panjang boleh ya. Kita pelan-pelan dulu. Oke, ini yang agak panjang. Terus kemudian mas, habis kini kita akan coba yang menggunakan langsung melakukan simulasi angka ya. Contoh nih aku langsung mau menjalankan nih, perhitungan dua kali 7, hasilnya berapa? 14, Oke. Kemudian enaknya gitu ya tidak harus include studio h terus VS studio apa yang panjang seperti di punyanya. Terus kemudian ketika print nih Bapak Ibu, ketika ini ya. Bapak Ibu ketik print. Terus Bapak Ibu eh, Bapak Ibu tahan bukan tahan sih, biarkan. Dia akan muncul tiga nih apakah print. Ini adalah punyanya metode, terus kemudian adalah function atau of window Windows pad. Jadi ada tiga hal Ketika Pak Ibu pilih brand. Karena uh, yang dipilih adalah brand. Karena masih dalam metodenya Python. Oke, kita coba yang lain dulu. Yang lebih kompleks. Oke. Oh, sorry. Kenapa harus ada petik? Oh, Oke. Okay. Hasilnya dia adalah, dia juga bisa memiliki hasil yang minus, ya, minus 500. Jadi 2000 x 5, 10.000, dibagi 10 adalah 1000, dikurangi 1500, maka hasilnya adalah minus 500. Dia juga langsung bisa menampilkan hasil yang minus. Terus kita coba nih, menggunakan data yang oke, kita coba tipe data ya, sudah mulai masuk, tadi juga sudah saya kenalkan ke tipe data dulu contoh ini saya punya data dalam bentuk A eh, kalau di Python langsung ya, ada A, saya ada punya B, terus saya ada punya C, kalau angka saya tidak perlu petik dua ya Ang kalau angka saya tidak perlu, oke saya akan coba menggunakan data yang Desimal, desimal itu adalah ada uh, koma di, uh, oke okay. ada yang tanya ya, list sintak yang dipelajari semua ada, di Di sini juga disediakan ya, uh, Bapak Ibu bisa buka dalam, uh, di Google College sepertinya bisa ngajarin semuanya langsung, ini sepertinya ada yang langsung ingin belajar semua ya. Ini Bapak-Ibu bisa nih di Google Colette ketika saya pertama kali membuka, dia ngasih informasi termasuk model visualisasi, contohnya juga. Oke, karena ini masih dasar ya Bapak-Ibu, bagi Bapak-Ibu yang sudah sering bergelut, kita pelan-pelan ya, karena masih banyak yang belum tahu atau belum bisa. Pakai titik ya Bapak-Ibu. Oke, okay. kita menggunakan ini, dan pakai dan ya. Oh, ini dulu aja, satu-satu dulu aja. Oke, karena yang ini kan ditambahkan, tetapi tipenya beda. Dia akan munculkan error. Ya, kenapa error? Mas, karena nggak bisa ditambahkan ini, kecuali kita menggunakan ini. Ya, dan ini juga beda. Ya, contoh yang... Contohnya ini aja deh. Oh, ibu nanti langsung bingung. Kalau e, Contohnya A plus B, maka dia akan memunculkan 6,5. Terus yang C, dia adalah string. Di sebelah siri saya akan menggunakan. Tipe data integer. Yang di sebelah A adalah tipe data integer terus kemudian yang b dia adalah tipe data double atau float di mana dia adalah desimal kemudian yang string dia adalah kalimat atau karakter ya seperti ini mas bisa nggak nambah lagi nggak boleh boleh ditambah lagi tinggal nanti Dipanggil lagi ya di sini. A, B, C, D. D-nya adalah, kenapa A, B sama C ditambah tidak bisa? Karena dia tipe datanya beda. Oke, contoh lagi ya. Contoh lagi adalah, D. D adalah, sebentar. Oke, D sembilan aja ya. Oke, selanjutnya kita ada, ini ada tipe data desimal sama float. Oke, sekarang kita coba tipe data yang kompleks ya atau list. Ini ya, atau langsung aja ya, misalkan ini dulu, sebentar, takutnya saya terlalu banyak. Sorry, ini pakai ini ya, Bapak-Ibu. 10, pakai petik 2 aja, 10, terus 11, terus baru ditutup. Oke, satu, dua, dua, dua, tiga, dua, dua, tiga, empat, empat, lima, tiga. Ini ada tipe data yang menggunakan list yang tadi isinya mau diisi apa? Oke, okay. sekarang kita coba yang contoh yang tadi untuk tahu tipe data ya. Kita punya dua, lima, enam, dan kita mau print nih. Tadi langsung. Kalau yang tadi ini kan langsung harus diisi gini. Kalau yang ini ada deklarasi dulu di pedata, deklarasi isinya ya. Terus tampilkan EE, terus di pedatanya apa ya? EE gitu. Kita mau cek 256, dia lima 256. Terus tipe data 256 ini termasuk dalam tipe data list. Hasil dalam kolom bisa juga. Nanti Bapak-Ibu bisa explore. Oke, kita kembali dulu ke PPT. ya Oke, ini contohnya. ya Contoh PPT-nya. Yang pertama adalah float integer string list tuple dictionary. Tadi sudah saya tampilkan beberapa yang tabel juga sama list. List juga sama tabel mirip ya. Dikit mirip juga. Tapi ada sedikit perbedaannya. Terus ini contoh yang eh, menggunakan penggabungan ya. First name adalah John. Last name adalah Do. Terus first name ditambahkan sama last name. Oke. Okay. Oke, okay, yang sekarang tipe data dictionary aja ya. Kita coba kembali. Oke, okay, ini case study Bagi Bapak Ibu yang oke okay. sudah terbiasa dengan Python, silahkan ya mau eksplorasi lebih cepat monggo. Ada yang tanya, oke okay, sekarang tipe data ini ya, dictionary dulu. Ini ya ini adalah yang menggunakan tipe data dictionary Dictionary itu seperti kampus terus kamus Sorry kamus kemudian ditampil uh, isinya apa tinggal Bapak Ibu panggil contoh nih nama Joko umurnya 50 kemudian isi dictionary yang kedua apa nama Ryan umur 20 isi berikutnya adalah fuji umur 30 ini sangat bisa digunakan ketika Bapak Ibu wrapping uh, atau crawling data dari Twitter misalkan datanya banyak nih misalkan namanya siapa usernamenya siapa tweetnya isnya apa terus nanti diolah jadi sentimen analisis tadi Oke setelah ini kita coba yang lain data lagi ya coba dulu yang lain tipe data dictionary tapi dimasukkan dalam variabel kita pelan-pelan dulu ya Bapak Ibu. Pakai ini aja ya. sudah. Hina. Usia 25 Oke, okay. okay, ini yang dipanggil ya Kalau yang tadi kan langsung ya Di dalamnya diisikan terus dia langsung nyetak print isinya apa Ini ya. Kemudian ada yang bertanya nih, apakah ada metode khusus untuk manajemen big data? mengingat metode dalam data untuk olah data sama dengan olah data dalam big data ada ya, ada metode khusus ya untuk manajemen data. Tadi tapi bapak-bapak ibu harus uh, udah bener dulu ya dari preprocessingnya, cleansing data. Nanti bapak ibu case-nya apa big data ini mau dijadiin apa dulu? Mau uh, purposenya ada bapak ibu mau seperti apa? Apakah bapak ibu ingin prediktif aja mendapatkan prediksi, boleh pakai time series atau ARIMA atau pakai model yang lain, tapi harus benar ya ketika pre nya biar apa kualitas datanya itu benar-benar mendapatkan hasil yang bagus ya atau optimalnya bapak ibu bisa dapat nih. Ini adalah contoh-contoh ya bapak ibu. Oke, ini dulu ya bapak ibu, kita yang tipe data seperti ini dulu. Oke, satu lagi aja ya. Terkaitnya agak panjang dulu. Ini contoh, kemudian eh, nanti ah, sorry. kenapa? Ina, Budiana, terus kemudian saya nilai sama tipe data yang bisa diubah, ya. Ya, umur di datanya adalah integer. Ini adalah penggabungan, ya. Sekarang, oke. Ketika saya kontrol enter, dia akan bisa langsung munculin ini, ya. Case-nya, ya. Misalkan nah, nama depan, oke. Saya mau nambahin nama depan, terus saya ketik nama. Saya kontrol enter, dia akan muncul nama belakang, bisa lebih cepat, terus hobi. umur obi ini ya biodata 2022 oke ini sebentar biar biar ada ininya ya Oke, susila Wibowo Wijanarko. Ini contoh ya, Bu, Bapak Ibu, contoh yang tipe-tipe data. Ya, gimana, Bu, Ibu? Ada yang, oke, kita geser dulu ya. Oke, saya ini dulu. Pindah dulu. Oke. Sekarang kita kembali ke apakah terlihat? Oke, kita kembali ke data science case study customer analytics dulu ya. Jadi ada beberapa hal nih. Yang pertama adalah contohnya ada di kasus di customer analitik dia ada penggunaan untuk marketing sama advertising. Jadi untuk marketing sama advertising untuk apa aja Mas? Untuk eh uh, live ranking, artinya mau lebih banyak uh, yang mau yang dijangkau, terus kemudian juga tahu customer datanya itu lebih tepat dan lebih jelas. Tujuannya untuk apalagi, Mas? Maunya mau dibawa arah ke mana customer service. Jadi dengan uh, mengcapture terus menganalisa data dia juga lebih tahu ya tadi untuk apa? Untuk tahu retention sama loyalty. Terus kemudian hasilnya adalah customer experience tadi. Ini yang case tadi yang berdasarkan customer analytic ya. Dari misalkan kita punya data set customer ya, atau misalkan dataset set dari uh, retail. Kita misalnya uh, di perusahaan bergerak besar nih, sebut saja yang uh, Indo Indo atau Alfa apa Marpat yang besar tadi. Kemudian ini adalah contoh case study dengan healthcare ya. Ini di ini sudah ditampilkan di tahun 2016 di Stanford Medicine sama Google Team Up. Di mana dia menganalisis genetik data, terus dia fokus sama precision health, jadi terus kemudian dia menggunakan data as engine. Oke, ini yang pakai Jupiter ya Bapak Ibu. Yang pakai Jupiter kalau Bapak Ibu ingin download silahkan ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Abdul Aziz terkait velocity ya. Biasanya industri besar mengolah data menggunakan tiga formula V tadi ya. Iya benar, menggunakan volume, variety, sama velocity tadi. Untuk yang industri besar, volumenya apakah besar, Seberapa besar menggunakan giga, tera, kemudian pb, terus kemudian velocity-nya gimana, fluktualitas datanya gimana, apakah data sering Down jatuh atau data tiba-tiba naik up atau data sering stabil. Kalau stabil ya Alhamdulillah kalau tiba-tiba sering naik, tiba-tiba langsung down turun. Ini biasanya terjadi di saham ya, saham juga. Terus kemudian varietas datanya gimana? Oke ini yang pakai Jupiter ya Bapak Ibu. Oke kalau yang pakai Jupiter kita kenalin dulu. Untuk yang tampilan awal, dia akan memunculkan ini ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa buka Anaconda kalau yang sudah download ya. Tadi sudah saya share ya linknya. Untuk buku banyak ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa di... Uh, Python ada yang versi Bahasa Indonesia juga banyak rekomendasinya. Di Gramedia ada terbitan Pak Abdul Kadir, kalau nggak salah itu juga bagus. Basic Machine Learning, Basic Data Science juga ada. Oke, linknya saya share kembali ya. Sebentar saya copy pastekan dulu. Di sini ya, Bapak-Ibu bisa download nih. Di... Kenapa pakai Jupiter ya Mas? Karena uh, Jupiter Notebook atau Anaconda Navigator ini isinya selain Jupiter di dalam Anaconda Navigator ini selain dia punya uh, Jupiter Lab, Jupiter Notebook dia juga ada Picham juga ya, ada juga Spider. Tadi ada yang main Spider juga ya. Terus kemudian ada Deep Note, terus ada Oracle, terus ada Orange 3 juga, ada R Studio. Kalau diinstal ya. dan tempat saya belum saya install. Tapi tergantung kebutuhan Bapak-Ibu ya. Jika Bapak-Ibu suka pakai visualisasi data yang cepat, boleh pakai Orange atau pakai Tableau. Tableau seperti ini. Sudah saya do, Oh ini coba. Ini Tableau-nya. Tapi sepertinya saya uninstall Tableau. Saya menggunakannya online juga. Oke. Banyak sekali ya bukunya, boleh ya? Boleh sekali ya, terserah buku apa aja boleh ya Bapak Ibu. Tidak ada buku patokan khusus. Terus gimana Mas belajarnya? Belajarnya pelan-pelan boleh. Usahakan satu hari Bapak Ibu spend waktu minimal satu jam lah untuk belajar Python termasuk penggunaan script tadi ya. Oke, kita kembali lagi. Oke, ini ya, ini yang pakai Python tadi notebook, Jupyter notebook. Ini adalah toolbarnya. Oke, sepertinya sudah. Untuk yang langsung menggunakan data science, kita akan kita akan jabarkan di tahun depan ya, besok ya, Januari atau di bulan depan. Jadi kita akan ada webinar lanjutan ya. Karena yang saat ini, ini masih pengenalan dulu ya. Data science dan juga introduction Python. Kalau kita langsung ke kompleks, takutnya Bapak-Ibu lebih ini. Di Wittry School juga bisa. Ini ada yang share juga. Terima kasih yang share. Oke, silahkan saya kembalikan ke Mbak Aim ya untuk selanjutnya. Misu. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Bapak-Ibu, silahkan. Terima kasih. Mr. Ya, mungkin Bapak-Ibu masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi dari penjelasan dari Mr. Repto tentang Introduction to Titan program. Silahkan, bisa langsung atau bisa ketik di kolom chat. Ya, silahkan. Kita bacakan dulu yang di kolom chat oh, ya, Miss AIM. Oh iya, boleh-boleh. Iya. Oh, yang ya, mau dulu juga boleh. Ya, resen juga. Ya, silahkan ke Bapak Ari. Mau bertanya Bu? Iya, silahkan. Adakah kedepannya workshop, workshop atau pelatihan terkait penggunaan Python ini tidak hanya dari data, tidak hanya untuk data science, tapi juga untuk pemrograman tertentu, misalkan ya. Jadi seperti sekarang ini, saya pengen memindahkan dulunya saya menggunakan pemrograman API. Untuk API programming dulu saya yeah. biasa pakai PHP, saya pengen beralih ke Python. Kira-kira ada nggak nantinya ke depan latihan-latihan? Terima kasih. Uh, ini dengan Bapak siapa? Dari mana Bapak? Oh, Bapak Ari. Oh, Dimara. Bapak. Dimara. Dimara. Di Bapak oh, Pak. Ari dari mana ini? Hmm. Uh, saya, nama saya Dim, dari Purwokerto. Pak. Oh, Dimara. Bapak. Okay. Di Oke. Oke, okay. terima kasih Bapak. Di data Python sendiri, ini, salah satu keunggulannya ya, keunggulan dari programming Python ini selain komunitas yang besar, fleksibilitas yang mudah, dia bisa ya mengintegrating, memang yang sudah sangat atau yang sudah bisa dicoba adalah dia bisa mengintegrasikan R ya, R studio dengan Python, jadi dalam satu package itu bisa. Terus termasuk PHP. PHP sepertinya makan ke sini bisa karena uh, dia juga bisa mendukung Java ya, JavaScript itu ternyata bisa juga. Untuk uh, apakah nanti difasilitasi atau ada webinar atau workshopnya untuk API oh, ya, PHP? Tamu, halo, halo, halo ya. Uh, penggunaan API uh, Application Programming Interface tadi yang menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk ke Python. Insya Allah, Pak nanti karena udah levelnya itu adalah medium atau ke advance. Nanti Bapak boleh oh, bisa. Maksud saya, maksud saya PHP-nya digantikan dengan Python gitu. <laughs> Menggantikan PHP. ya juga. untuk kedepannya ya. Yeah. Yeah. Ya, Allah, saat ini PHP masih banyak digunakan ya, termasuk dalam masih PXP ya, PSV ini masih top tennya programming yang kuat. PS ini termasuk melekat. Sama XML ya, otomatis kalau ada PXP, XML tapi makin ke sini karena permintaannya pasar semakin kuat. Seperti PXP itu ada tambahan, ada Node.js, macam-macam ya, JavaScript tadi. Kemungkinan uh, tetap ada PXP ini, tetap ada, tapi nanti akan mungkin melakukan suatu integritas ya, seperti uh, di Python ini juga bisa kok manggil PXP juga kalau digantikan. Uh, belum tahu ya, tapi marketnya semakin ke sini. Dari analisis datanya juga semakin turun ya grafiknya penggunaan PXP. Karena di, di Python ini selain data science, dia juga bisa developing client server juga ya Bapak-Ibu. Menggunakan client server, terus database-nya tinggal dimasukkan tadi. Kemudian di-connecting seperti kita main PXP kalau uji coba pakai localhost, pakai Xm atau apa. Terus kita mainin kalau yang di sini juga bisa di Python. Prosesnya mirip kok seperti kurang lebihnya. Itu Pak Pak Dimarang ya Pak Dimara Ari yang dari Purwokerto. Halo. Saya Halo. kembalikan ke Miss Aim. silahkan Ms. Iya, seperti itu ya Pak Dimara. Ya, terima kasih Pak. Ya? ya untuk workshop Insya Allah ya. tahun depan akan diadakan workshop ya terkait ini uh, Python Program. Ya, terima kasih. Untuk ini di kolom chat. Mr. Repto, mungkin bisa dijawab ya, okay. ini dari yeah. siapa ini? Uh, Pak Sukron ya. Kita rasain juga mempelajari arsitektur seperti CNN dan HubSnap dan PCN, enggak ya Pak. Terus ini ada juga dari Mas Abdul Aziz, apakah namanya? Nampin untuk data science dan pandas untuk fast data analisis, bisa seperti itu. Silahkan, saya kembalikan. ke Satu-satu ya, ada dari ya. di atasnya Pak Sukron, itu dari Pak Nur Hadian, ya dari ITS ya. Terima kasih Pak Nur Hadian. Tips sama triknya pakai untuk data persoasian seperti cleansing, data hal yang penting apa yang perlu dilakukan ya. Tadi kita sudah nginggung data cleansing ya, Bapak-Ibu, Uh, sebelum menggunakan data cleansing, pastikan ya datanya benar-benar data yang bisa diolah ya. Seperti misalkan kalau di situ, di dalam kolom itu adalah angka, Bapak-Ibu benar-benar cek nih. Cek benar apakah datanya angka yang tadi, benar-benar data yang angka yang berisi, bukan data yang tiba-tiba angka diisi string atau integer. Ini akan merusak processing data. Tapi di cleansing, tadi bisa diproses atau dicek apakah ini is number or not atau dilakukan pengecekan secara lebih akurat tadi dengan menggunakan preprocessing. Selain itu apa lagi? Ada banyak ya karakter. Misalnya kita contoh karakter nih, misalnya kita mau wrapping atau scraping tweet tweet atau Twitter ya sekarang lagi ngetren tweet atau dari kalau di TikTok itu yang ngetren di video TikTok tapi terlalu besar yang grab datanya. Kalau di Twitter, Twitter pengalaman saya itu lebih mudah. Tapi Twitter sekarang ada batasan ya, untuk scraping atau wrapping data itu tidak seperti dulu. Ada batasan harus uh, satu hari itu maksimal berapa, tidak seperti dulu. Dulu itu bisa banyak ya melakukan uh, tarikan. Kalau bapak ibu menggunakan yang premium, itu lebih banyak langsung sehari bisa narik uh, 100 data, 1000 data. Kalau yang sekarang tidak banyak, karena semakin ke sini juga komersialisasi Twitter, termasuk di Twitter centang biru aja harus bayar sekarang. Centang biru hmm. harus bayar dan oh boleh nanti kita bisa uh, untuk ini ya Bapak Ibu untuk yang selanjutnya uh, tadi ada Pak siapa Pak Nur Hadian ya uh, untuk uh, tips sama trik tadi tipsnya sebenarnya banyak sekali ya cleansing data itu masuk ke udah ke data science secara processing ya tadi salah satunya tadi itu ya Bapak Ibu, pastikan datanya benar benar-benar data yang jelas termasuk isian tadi, tapi itu bisa dicek melalui Python. Kita akan jelaskan di bulan depan, juga uh, model processing juga. Kemudian uh, pertanyaan selanjutnya dari Pak Sukron, apakah uh, di data science juga mempelajari arsitektur seperti CNN, CapsNet, VCN, enggak ya Pak? Iya di data science dia tidak mempelajari langsung CNN, CapsNet, VCN. Uh, dia uh, kalau di basic ya kalau yang di model ini ini adalah udah ke model ke medium sampai advance ya bapak Sugron. Jadi kalau bapak misalkan uh, ingin langsung langsung ke data science yang model CNN itu bisa, tapi yang levelnya memang udah medium atau advance. Terus kalau yang membuat arsitektur secara manual boleh. Ini manualnya, ini dalam artian digambar dulu ya, ditulis misalkan, oh, ini prosesnya gini-gini. Boleh itu, misalkan bisnis kanvas setiap perusahaan itu juga perlu bisnis kanvas secara manual ya, digambar dulu arsitekturnya. Boleh bagaimana, Bapak Ibu enjoy, atau bagaimana, Bapak Ibu uh, bisa lebih cepat dalam melakukan pekerjaan. Monggo, monggo, mau. Karena salah satu uh, tadi, kita ungkap dulu ya, kita ungkap dulu yang di sini basic di sini data aduh uh, sorry di sini data saya juga ada traditional research ya pakai arsitektur lah arsitek uh, sorry manual arsitektur tadi itu masuk ke traditional research tadi traditional research itu ya arsitektur yang digambar secara manual terus data yang di diolah da, yang didapat secara observasi atau secara interview juga boleh gimana bagaimana caranya agar Risetnya bapak ibu itu tuh bisa berjalan atau goal atau purpose yang bapak ibu mau dapatkan itu bisa dilakukan. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya tradisional riset ya. Di sini juga ada ditampilkan di tiga gambar tadi ya. Di mana ya tadi kok gambarnya hilang di? Oh di sini tradisional business system ini juga bisa di data variate. Dia tetap masuk ya, tetap masuk juga. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya ke Mas Abdul Aziz ya. Abdul Aziz, apakah NAMPI untuk data science dan panda untuk data fast data analysis ya? NumPy itu tidak harus dipakai untuk data science ya. Misalnya Bapak Ibu machine learning atau deep learning ketika pakai NumPy boleh. NumPy ini ketika Bapak Ibu sudah mau mengerjakan hal yang membutuhkan processing numerical. Numerical Python. NumPy adalah numerical Python. Dengan Bapak Ibu mau menjumlahkan Uh, Angka-angka yang beragam, nih. Angka-angka beragam seperti Bapak Ibu mau mainan uh, akar pangkat, uh, bagi secara langsung atau apa, atau data-data yang numerikal secara langsung. Bapak Ibu perlu untuk memanggil uh, library nampi tadi di data science. Tidak harus di data science, ya. Bisa di machine learning juga bisa, karena di machine learning atau deep learning atau di big data, kita juga perlu ya processing untuk numerikal tadi. Makanya, nampi ini. Uh, Hukumnya bukannya wajib sih, boleh dipakai untuk bukan hanya di data science, di big data, atau di, uh, pro, uh, di kasus yang lain. Panda juga demikian. Panda harus ya, Panda juga satu paket. Panda untuk data analisis tadi juga. Selain Panda ada seaborn, seaborn untuk grafik tadi, terus juga macam-macam ya. Terus untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Adol Zikri, kalau web pakai Python, bisa pakai Flash, bisa integrasi dengan MySQL, Django? Bisa nih, bisa Pak. Bisa dicoba juga kok. Ada beberapa tutorial ya, yang pakai Django, ada MySQL, ada pakai juga SQL Server juga bisa. Silahkan Pak, boleh dicoba ya. Saya perlu pengelolaan data untuk Cloud Prediction ya. Cloud Prediction... Untuk belajar lebih lanjut, uh, oke. Okay. Untuk belajar lebih lanjut, uh, tahun depan ya, Bapak Ibu ini banyak sekali ya. Ternyata Bapak Ibu yang ingin segera diinikan, uh, istilahnya ingin dipelajari. Saya sangat senang sekali ya. Kami sangat senang, dan semoga kami bisa memfasilitasi Bapak Ibu ya. Termasuk nanti saya bisa sharing, sharing bagaimana saya bisa, uh, alhamdulillah, masuk di 50 besar dunia untuk uh, global AI competition dan juga submit di Riyadh waktu itu juga. Uh, terus, kemudian ada yang dua hari itu apa ya? Saya... Oke, okay. yang bapak ibu yang sudah daftar ya. Jadi, di opsi uh, Google Form itu ada workshop dua hari, today yang belajar untuk data science. Ya. Nanti saya akan jelaskan terkait data visualisasi, termasuk panda pengolahan tadi. Terus, macam-macam juga selama dua hari tadi. Oh iya, terima kasih, Mas Repta, untuk info sekelas info untuk workshop kita yang kedepannya. Ya. Terima kasih. Mbak Emini, sepertinya ya. sudah ya? Sudah semuanya? Ya. Ya? Ini sudah semuanya. Sudah ya, Bapak-Ibu, untuk kelas webinar kita kali ini. Apa mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya kira sudah cukup ya, tadi. Sudah jelas sekali. Dan mungkin apabila ada eh, apa yang belum ingin mempelajari lebih lanjut tentang Python, terus kemudian data science, kami dari belajar berbagi ID akan mengadakan workshop tahun depan. Tahun depan Insyaallah Allah di bulan Januari, iya, seperti itu. Terima kasih kepada Mister Repto sebagai pemateri kita hari ini. Terima kasih banyak, Mr. Repto. Sama-sama, Miss Aim. Sekaligus ya. ini, ya, Miss Aime. Selain saya, insya Allah nanti ada. Seperti yang uh, dua minggu yang lalu, selain saya mungkin ya. ada salah satu beberapa peneliti ya, seperti dari fans ITS juga, dari PEN ITS ya, peneliti di kecerdasan buatan, uh, nantinya juga akan bantu sebagai uh, trainer ataupun instruktur ya Bapak-Ibu. Alhamdulillah, iya, ya, seperti itu ya Bapak-Ibu. Monggo silahkan bergabung di workshop kita tahun depan, bulan Januari. Jangan ngomong tahun depan, kayak tahun depan kayaknya masih lama. Untuk bulan depan gitu aja ya Bapak-Ibu. Monggo silahkan bergabung dengan unsur yeah. kami di Belajar Bebagi ID. Ya. Terima kasih banyak atas partivasinya pada sore hari ini. Ya, Terima kasih Mr. Repto. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin untuk stop uh, share screen dan recording.